teman-teman, di video kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan kecepatan Nah teman-teman, silakan disimak pembahasan soal berikut ini Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas contoh lain dari soal yang berkaitan dengan kecepatan gerak benda Nah kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 di sini soalnya ayah mengendarai motor dari titik P ke utara sejauh 1 km dalam waktu 5 menit. Kemudian ayah kembali ke selatan sejauh 1 km dalam waktu 10 menit. Maka kecepatan gerak motor ayah dari titik P ke posisi akhir adalah sebagai berikut. Nah teman-teman, di sini kita diminta untuk menentukan kecepatan gerak motor ayah dari titik P ke posisi akhir. Coba kita gambarkan terlebih dahulu ya. Di sini dikatakan bahwa ayah mengendarai motor dari titik P ke utara sejauh 1 km. Di sini saya misalkan adalah titik P. Nah, ayah bergerak dari titik P ke utara sejauh 1 km Berarti pergerakan ayah bisa kita gambarkan seperti ini Kita misalkan ini adalah titik A Berarti di sini jarak titik P ke titik A ialah 1 km Saya namakan sebagai SPA yaitu 1 km Kemudian, teman-teman, pada soal dikatakan bahwa dari titik P ke utara, di sini membutuhkan waktu 5 menit. Ini berarti TPA-nya atau waktu yang dibutuhkan dari titik P ke titik A ialah 5 menit. Nah, teman-teman, di sini kita katakan lagi nih, ini berarti TPA-nya 5 menit, yaitu waktu yang dibutuhkan dari titik P ke titik A ialah 5 menit. Kemudian ayah kembali ke selatan sejauh 1 km Dalam waktu 10 menit Berarti dari titik A ayah kembali bergerak ke selatan nih Bergerak ke selatan sejauh 5 km Berarti kira-kira di sini ya teman-teman Ini saya namakan sebagai titik B yang dimana jaraknya berarti dari titik A ke titik B. Saya namakan sebagai titik SAB nilainya adalah 1 km. Nah, dengan waktu tempuh 10 menit berarti TAB-nya ialah 10 menit. Teman-teman, di sini kita diminta untuk menentukan kecepatan gerak motor ayah dari titik B. Dari titik P ini ke posisi akhir Di sini berarti jika kita lihat posisi akhir A ya berada di titik B Ini posisi awal dan ini posisi akhirnya Nah teman-teman tentunya masih ingat dong kecepatan itu apa ya? Yaitu merupakan perpindahan tiap satuan waktu Berarti di sini bisa kita tuliskan P sama dengan delta S per delta T. Berarti karena dari posisi atau di titik P ke titik akhir, maka bisa kita tambahkan identitas, identitas PB dari titik P ke posisi akhir. Di sini juga PB, di sini juga PB. Nah, teman-teman. Di sini jika kita lihat perpindahan dari posisi awal yang dialami oleh motor Aya ke posisi akhir berarti perpindahannya berapa nih teman-teman? Nah, coba kita hitung ya. Tadi dari titik P ke titik A butuh waktu atau butuh jaraknya 1 km. Nah, dari titik A ke titik B jarak yang ditempuhnya ialah 1,5 km. Maka di sini jika teman-teman perhatikan jarak atau perpindahan yang dialami oleh ayah dari posisi awal ke posisi akhir, nilainya adalah 1,5 km dikurang 1 km. Nilainya adalah 0,5 km. Berarti bisa kita masukkan nilainya adalah 0,5 km. Nah, kita dapatkan seperti ini 0,5 km per 15 menit. Nah, dari mana uh, waktu 15 menit ini diperoleh? Nah, teman-teman, jika kita perhatikan tadi, waktu tempuhnya yang ditempuh ayah dari posisi awal atau dari posisi P ke posisi akhir, tadi kita tahu ayah bergerak dari titik P ke titik A butuh waktu 5 menit. Kemudian dari titik A ke titik B, ayah butuh waktu 10 menit maka di sini waktu tempuh yang ditempuh ayah adalah kita jumlahkan berarti 5 menit tambah 10 menit sama dengan 15 menit. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, satuannya adalah kilometer per menit. Sedangkan kita lihat pada option ini, satuannya adalah meter per second maka 0,5 km ini kita ubah terlebih dahulu satuannya ke meter berarti kita kalikan dengan 1000 ya nah kita tuliskan seperti ini 0,5 dikali 1000 per 15 dikali 60 nah kita lihat kenapa ya teman-teman 15 dikali 60 nah kan teman-teman 1 menit itu adalah 60 detik atau 60 second berarti 15 dikali 60. Nah sekarang coba kita hitung ya. Kalau 0,5 dikali 1000 nilainya adalah 500 dibagi 15 ke 60 nilainya adalah 900. Berarti 500 dibagi 500 dibagi 900 adalah nilainya adalah 0,55 meter per second. Nah, kita dapati kecepatan motor ayah dari posisi awal atau dari titik P ke posisi akhir Atau titik B nilainya adalah 0,55 meter per second Nah, jika kita perhatikan di sini perpindahan yang dialami motor ayah ke arah selatan Berarti di sini kita dapati untuk soal nomor 2 jawaban yang tepat ialah Jawaban yang D yaitu 0,55 meter per second ke arah selatan Nah gimana teman-teman sudah tahu ya bagaimana sih cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kecepatan Oke teman-teman sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai soal yang berkaitan dengan kecepatan Nah, sekian pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa. Yuk, cek video setelah ini ya.